Ya, tadi, tadi. Inilah ada periode ketiga kan dari dari diam karena ya. makin panas tuh jadi si budahnya tuh jadi naik ntar keluar sendiri si budahnya itu untuk karena rapihannya kan panas ini punya besar kan? kalau air sih mendidih kalau air ya, iya. udah mendidih ntar si budahnya ini Keluar sendiri tuh ya, ya, Ini dia, dia, dia bisa Bisi dia dia sonona Bola sonona tuh rapet Mau pake dia, iya Salahnya Kanya lagi Kalo yang tuh, Iya, ke angin punya Karena ada miring, tambah ke angin pun linggis maseng itu oh, oh, keluar geluar ya itu kayak ya. ya, eh, kaya gitu. kaya nih hmm. emang ya, <guluh> apa itu, becana, lebar lebar. Oh, saringan, itu, itu saringan tuh ya. itu iya. tuh nah udah becen lebar gunangan kayak kita mengawang bulanan kualitasnya Kan di sisi, di enak deh kotor doang Cuma kotor doang Itu pesaringan itu yang menyebabkan kuatnya ringan? Itu bos Bos cari biar budanya itu enggak ada. karena kan ke kotor tuh naik ke atas sama Buddha. Nah, tuh buang gitu. Ya, masih karatia ya, tuh hey, teteh tenaga lemah. lemah saya lemah lemah eh <humsup> Ini udah dibuang budanya, nah. dan ini hasilnya gini. Nggak lincah stabil.